jumpa lagi dengan Loren Jirian Baden kali ini Loren akan mengupload uh, Loren memotong seorang kakek ya tapi kakeknya itu maaf ya orangnya uh, tuli gitu sulit diajak komunikasi Loren juga banyak tanya-tanya kepada si kakeknya pingin-pingin uh, sih ngobrol sama si kakeknya tapi kakeknya kesulitan untuk mendengar jadi uh, Loren kalau berbicara itu agak teriak-teriak gitu <gat agar uh, si kakeknya itu mendengar kalau Loren itu bertanya kepada si dia gitu ya uh, agak lucu juga Loren banyak dipintai banyak ngomong juga nggak nyambung ya. Loren tanya-tanya apa si kakeknya jawabnya apa gitu muncul lucu, lucu aja. tapi gimana pun juga uh, dia adalah seorang kakek ya jadi Loren juga harus uh, menghormati dan menghargai si kakek itu dengan sikap Loren yang serba terbatas karena uh, Loren ingin ngajak ngobrol si Kakek itu uh, dan ekspresi Loren itu kayak orang membentak-bentak gitu karena si Kakeknya tidak benarnya. <gifat> Oke okay guys, selamat menyaksikan konten Loren kali ini ya uh, sampai selesai ya agar tahu gimana ceritanya Loren ngobrol-ngobrol sama si kakek ini banyak cerita juga dari pengalaman dia uh, masih masih muda dulu sampai tua sekarang uh, Oke okay. saksikan sampai selesai ya agar tidak penasaran gitu Oke okay. terima kasih dan good luck untuk anda yae pi ajae aku Mangani Wih. <tac> <tac> <pessoas> <tac> <mujeres> <tac> <aissions> iya, Oh, Eh. Wak bandel. Wak bandel. Ya. Eh gak tau gua gua hahaha tempe karep karep gua tempe karep apa apa tempe tempe iya banget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 kau gak kau nani, kenapa kau jangan waktu jangan waktu petek petek, petek, eh pete, ya, bang, ya, kau e, Ka ka ka ma ya kayak betahiku perjalan dituai oleh oleh anak eh, banget masih banget Hai <tuk cokle> aku cocok dewe cocok opo iwak iwak opo iwak Iwa pete iwak sapi mangan cocok di iya tapi dulu aku sengaja buat saya yang peraihan cek ngamain ini dicukur cek apa iya mana dicukur Wai oh, wai, aku total ya. belum Iya Jangan apa? Kopasok Eee, apa tuh, kuat bayar apa ya? Eh, saya cuma deh, ya. Nyambar ikan, tanya Banyuwangi. Banyuwangi, nah, nah, waktu itu Banyuwangi mana yang jantot to lu ini sapi oh banget lah mbak lah helikopter tahu tahu kok oh lupa sepur nang lita ngompa sepur itu tekan diem a lupa sepur cara tekan macam ke to parang tekan parang lita undakan tekan baikan bayar saya cakat aku, cakat ibu kiri Iya, satu Iya, saya sih. Kau, aku cakat Aku Iya, hmm. nah, oh, oh, mana saya itu ya, kau <tuh> ngomong. buat <tuh> Saya minta Iya, tahu. kau Ada ini, nah, nah, nah, nah. ini kawantan, nih. Kau Bueno, no, no, no, no, Kulang no, kembali buah no, no, no, no, no, no, no, no, Sawi-sawi itu no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tak kulahkan, um, ini aku tak kulaan ya om Tak kulaan Oh, uh. Juwadi oh. aku uh -huh. mm -hmm. aku Bimang Dino <laughs> di manggil lo, ngomong siapa? di manggil, boleh, boleh ngam di ngapain? ngam di, lo tolong manggil ini, ya, lu bawa pulang, bawa jamur, bawa nasi, Lupa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa nasi, bawa Wening kan kan Semarang. yuk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 Teng, suka legon, wicai wana ya, nabi weh, Langgung, ikian. Oh, ikian itu awas sih, jangan. Kenek kenek alas mbak ya. Hmm. Kue ini awas. Hmm. Kau menari mbak, alas sih. Oh, sebuah. Yo, kabel, mana kabel itu mana hmm. panganan murah panganan Aku alas Baju buat lu, eh, eh, piro batu nih, angin channel di iya, pipiro piro pintar, setelan, eh, piro pintar, itu situ, kayak pinter jadi bolong, oh, jangan kau, sayang, sayang, iya, memang sayang, iya, piring menang, sayang menang warga, enggak, iya menang warga, iya. Menangi, cepan menangi. Allah. Siho go, panganan. setengah se. Oh, uh, oh uh, nah, no, piano no, iwak tahu ya, piano. Oh, wu sepuluh, oh ya, rame ya, ya. Oh no, wah, wah, kecil. malu, daging Oh, Lalu, ya, udah, ya, aku mau nyanyi. ya, kaca-kaca. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Hai selalu, ngolawi. Oh, ka sampah bae pandan, pandan. Keneh, <tik> <tik> Boleh Mbak, marum, Mbak kata boleh dah, gawe gak aman, tambungnya, boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, sepeda boleh, alamat keran, kalau tip apa apa Hati-hati Mbah, me ae. Aja nengang-nengang